Hari ini saya, Viola, Brenda, dan Sally dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Proses pertama, di mana hujan terjadi adalah saat permukaan air terkena sinar matahari, memanas, dan kemudian menguap menjadi gas. Proses ini disebut penguapan atau evaporasi. Proses kedua dari hujan adalah naiknya uap air ke atmosfer yang bedingin di udara dan berubah menjadi tetesan air kecil. Proses ini disebut perempunan atau kondensasi. Proses ketiga dari hujan adalah menyatunya titik-titik air kecil di atmosfer hingga titik-titik air tersebut menjadi terlalu berat dan jatuh. Proses ini disebut precipitasi. Air yang jatuh ke tanah mengalir di sungai-sungai menuju ke laut. Proses hujan ini akan mengulang terus-menerus dari evaporasi, kondensasi, dan kemudian partisipasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.